Hey! Jadi, saya tahu tempatnya di luar negeri, kok bisa se-pro quinn. Ini ya, gitu. Nah, keren banget sih, itu ceritanya simple, tapi kok bisa dibungkus dengan se sebagus itu hingga menimbulkan, "Ah, kok bisa gini ya?" Gitu. Kalau misalnya dua orang, dua orang yang sama bisa ketemu, dan gimana menjelang gitu. Padahal di dunia itu paling cuma ada satu orang yang... Sama itu, kedua yang mungkin kali dunia ada tujuh orang yang kembar atau gitu teman. ini dalam satu waktu bisa satu, satu orang, saya suka nonton film-film yang konsepnya paradoks gitu ya. Jadi, orang bisa kembali ke waktu masa lalu gitu ya, kayak time travel gitu. Uh, setiap gambar itu uh, nggak harus punya arti. Jadi, intinya gambar yang mau diambil itu harus nyambung sama gambar yang uh, selanjutnya gitu. Akses tujuh dengan anggapan bahwa semua gambar itu punya arti, punya arti gitu. Kenapa uh, setiap perpindahan dan setiap movement kamera itu uh, setiap perpindahan move atau gerakan itu semua punya artinya. Jadi di situ nya ada yang warna kekuning kuningan ya. Nah itu pengen tahu itu artinya apa sih? Kan kuningan. <laughs> um, karena Alurnya itu lagi mundur, saya ingin membedakan saja Kalau yang uh, warnanya agak kuning-kuningan berarti lampau gitu Berarti uh, alur yang mundur, kalau yang maju itu yang uh, yang pasin anak papil itu yang si Itu warnanya agak uh, segar, yang dingin-dingin Kan di situ tuh ada tri. nah si itu ditempatkan di situ tuh untuk apa? Pas ending, hmm. itu ada tri ya, Ternyata tiba-tiba berlembang Tuh mah, itu tuh oh, kan, itu asli, kan asli, apa aslinya, aslinya itu apa gitu, apa, gitu. Jadi, Sri itu cuma sebagai simbol Simbol, dan kita juga mengambil interpretasi dari Dewi Sri Nyipo Haji Rasati sebagai Dewi Fadi gitu. Untuk yang murung itu kan di awal itu uh, mukanya burung rambutnya berantakan itu simbol dari permasalahan dan keresahan yang masih dirasakan ya konflik gitu. Dan di akhir itu sudah cantik pamin itu menandakan bahwasanya permasalahan sudah bebas sudah terurai ya. berdeka gitu ya. keuntungan di sini itu berarti bahwasanya ketika uh, masyarakat berbondong-bondong menjual sawahnya demi mendapatkan uang yang sangat melimpah, uang yang banyak tapi kedepannya depannya apa ya, keturunan kita itu akan miskin miskin dengan kita mau makan dengan apa ya, sumber, sementara sumber daya awalnya sudah dijadikan gedung-gedung tidak mungkin masyarakat akan kenyang dengan dilatih beton-beton sekolah dan sekali nama bapak ibu karena saya tahu perjuangan dari kecil bonti, bonti multimedia sampai dari pokoknya bonti cinema dari kecil banget sampai saat ini tuh saya terima kasih banyak untuk kalian semua tadi dengar juga katanya juara yang filmnya karena dari itu, pertamanya sudah kemudahan, ini masih kerani, gitu Saya terima kasih banyak telah menghadirkan, telah membuat film ini Saya tahu perjuangan kalian, dan bapak ibu bila mana ada bapak ibu yang izin untuk buat film Nah, ini seperti ini, dan ini adalah hasilnya Dan mereka izin sampai mau sampai habis uh, isap baru pulang, itu bukan main Pak. Tapi Suti mereka bela-belain untuk e, nyiapin properti segala macam hanya untuk membuat satu film yang paling oh, cuma hitungan menit lah, gitu. Jadi di sana tadi para ini adalah e, pembina dari Bonti Cinema yang perjuangannya sih lumayan ya buat saya karena saya pribadi baru merasakan di titik ini, gitu. Makanya terima kasih. bagaimana kita menyusun acara ini tiap tahun saya tahu bagaimana caranya membuat uh, Boutique itu bisa terkenal dari film yang biasa aja sampai akhirnya di nasional tuh perjuangannya tuh gak gampang ya, jadi terima kasih kepada pembina kalian terima kasih lah kepada dan orang tua kalian yang sudah mengizinkan kalian untuk ada di titik tidak ini ya, tetap membunyi, jangan sampai jadi meskipun kalian udah bilangnya tetap eh, lihat kebawah ya, tidak saya ucapin terima kasih ke semua kru uh, BFFS yang telah melaksanakan kegiatan BFFS secara bareng-bareng, secara bersama dan juga uh, ini baru pertama kali saya uh, sebagai ketua panitia di kegiatan screening film Semua kru, semua tim, uh, semoga kedepannya lebih baik lagi Untuk kelas 11 dan kelas 10 Jangan terus kalian di zona nyaman kalian. Kalian harus bangkit, harus memiliki karya dari sekarang. Bangkit melawan karena diam diri adalah pengkhianatan. Ya, kalian uh, tunjukin ke kita semua bahwa kalian uh, apa namanya bisa. bisa, bisa action, bisa meneruskan karya-karya uh, kami selanjutnya. Dan semoga kalian pun bisa memiliki karya sendiri untuk kedepannya Dan prestasi Dan prestasi yang lebih baik dari kita Amin! Oke, okay, semangat! Ini salah satu alumni dari SMK Negeri satu Saya berada di acara Bonti Fiesta Film Screening Acaranya keren banget, bagus banget Terus film-filmnya juga tadi sangat dikemas, baik sekali Pokoknya sukses terus buat kalian, jangan lupa Uh, ikutan ekstrakulikuler bonti sinema dan see you harapan saya semoga kedepannya kita bisa memeriahkan lagi acara ini dan kita bisa menuju ke internasional Oke, okay, see you! Wah oh, ini uh, so menarik banget ya untuk, untuk uh, pesan menarik banget karena ini pertama kali saya apa namanya mempanitiai sebuah screening film ya yang emang ini konsep kita ambil uh, seperti bioskop. Saya di uh, bagian tiket ya kita ngurus tiket itu benar-benar <susuk> ulo, pokoknya. Masya Allah sangat amat uh, capek banget sekali gitu. Jadi ya uh, cukup menantang dan juga saya di apa namanya di promosi juga ya, sama menantangnya di bagian uh, technical. Operasional kayak misalkan videonya, atau gimana Itu pembuatan uh, tampilannya, bumpernya, sama uh, apa namanya, pengaturan di screeningnya seperti apa itu cukup keren banget, cukup mantap ya. Untuk pesannya, semoga ini tidak jadi yang pertama dan terakhir ya. Semoga ini dilanjutkan ya. Semoga bonti Cinema tetap bisa melanjutkan semangatnya, semangat film, semangat sinema, dan juga. Semoga karakaranya dapat improve di bagian, eh, uh, jadi semua bagian lah, semua part gitu. Thank you, BFFS, bisa berhenti. Cinema bisa, bisa.